Pung. Pung, neng omah arep pung. Pung. Ih pung. Ipung. Uh, celuk -celuk pung. Ih pung. Sapa sih keceluk-celuk kaya wong ora ngerti wong keblek bae lho. Pung, neng omah pung. Yang what is it? Evan hey, jen, ibong, ih bocang ngapa sih, diceluki ke orang matung matung tuh Oh, jen. Ohalah kue oh, Ted, anu napa anu, sih berisik temen? Loang kue kat mau diceluki ke orang matung matung sampai lambeku kue mirna lho. Ya saya mau buat. Duh, kika ngemarahku, ke dunia aku sih ngajak melebu kepriwis. kisah kibocah woi malah ngalaman, Rene cepet mana apa sih bro? ketemu suruh temen kok aku ke lagi emosi, pung gue ngerti Ingin inginannya pacarku digodani nang, wong aku gitu ke emosi bro, yakin aku emosi sabar bro, sabar Apa sabar ke wong anu pacarku digodani, wong sabar aku juga terima, bro terus daya karena mengapa? Ya udah, aku udah pelajaran, Pong. Kalau pacar, aku udah ngomong, aku udah ke pria, aku ya. pilih ini. Baik, Bro. Terus kapan kita beraksi? Oke, siap. Ya, usah aku taw, balik, Bro. Oh, Oke. Okay. Oh, siap, Bos. Okay. Tungguin, Tunggu, so, bro. Oke. Okay. gimana kamu os? dari rumah cek di rumah kok sampai keringetan kayak gitu eh, ini loh panas banget nih iyalah panas ah eh apa? kamu inget gak kejadian dos kemarin? ya inget loh os namanya kenapa? gimana kok kita balas dendam? ayo jak tapi gimana caranya os? nah itu dia cek aku juga bingung gimana caranya nah kamu bawa hp gak? bawa sini bawa apa? udah tau sini kamu kan bawa hp juga udah tau sini kamu ini aku tuh mau nelpon Jayus os tapi nggak ada pulsanya kamu ini bentarah telepon dulu ya halo Yus koordinat 19 oke amankan siap Yus Gimana, Cek? Kita atur strategi, kita beraksi. Baik. Let's go. Mas, mas. Mas, temannya cowok yang kemarin, ya? Yang mana, ya, mbak? Yang di sawah. Yang dipukulin sama pacarku. Oh, kamu pacarnya orang itu, ya? Bilangin sama pacarmu, jadi orang jangan belagu. Iya, mas. Aku minta maaf, ya, mas. Kemarin cuma salah paham. Emangnya kemarin temanku dipukulin, gara-gara apa sih Mbak? Waktu itu dia nolongin aku Mas. Eh pacarku malah salah paham. Oh gitu toh? Ya udah Mas, aku mau jalan dulu ya. Oh yaudah Mbak, ayos. Cacat, aku kayak orang yang kemarin. Mana Os? Itu loh. Oh, udah kita eksekusi. Ayo. ayo. Sampai mukul kamu, ayo. Eh, eh, panggung kamu. Eh, panggung. Abang Dimana Gimana ini? Kenapa bingung kamu? Apa-apaan ini? Emang salahku apa? Kalian mau apa? Uang, emas, motor? Aku kasih. Tapi gak gini caranya. Ah, yang tadi kamu baik-baik Mau ketinggung Apa? Lepas ini. Lepas ini. Diam kamu. Enggak butuh dana tuh si kudang Tetapi punya tetangga Sobong Ngomong apa kamu? Sobong ya. Sobong tuh tau, eh! Mentang-mentang adekku miskin Kau hina Kau hajar sampai bapak belur, eh! Hmm. Jadi itu masalahnya Kalau mau selesai masalah kita Kita selesaikan di Jalan Hitam Serjantan. Ah, Berisik kamu dari tadi Buk secara kamu. mau perletakkan kaki ini. Kau pekang jajimu, Bro. kasih. Halo. Kamu lagi di mana? Bisa nggak ketemu di tempat biasa? Aku lagi bete nih. Oh ya udah, aku tunggu ya. Eh, sayang, udah lama nunggu ya? Iya. tumben banget nih ngajak ketemu, ada apa sih? Aku lagi bete nih. Emangnya bete kenapa sih? Kamu tuh loh nggak pernah ngajak aku jalan. Eh bentar-bentar. Muka nah. kamu kenapa, Yang? Kamu habis berantem lagi, ya? Enggak kok, ini biasa, urusan laki-laki. Kamu kok nggak bisa berubah sih? Orang aku sama kamu. Ya. Halo, Bong? Oh, Rasidah, Bong. Kita ganti jadwal. Sebentar lagi aku meluncur. Siapa yang nelpon? biasa teman oh ya aku pergi dulu ya dah yang yang lo kok malah pergi sih udah ditunggu lama lama ngajak jalan ngajak enggak ketemuan malah ditinggali Bro, ini singa aku, bro. Langsung terpilih, bro. Ayo nyumbang, ayo. Yo, sihkan. Kasih habis, bro. Oke, ayo yuk. Wendy, ini yang kamu bilang penting. Aku kan udah bilang, kamu tuh di rumah aja. Kamu tuh benar-benar nggak bisa berubah. Boy, orang belum mulai udah gugur duluan. Tapi cantik, minggir dikit ya. Takut kena, kan sayang. Harusnya kalian tuh mikir, saling pukul itu baik apa enggak? Harusnya dia tuh yang suruh mikir, kenapa dipukulin Kalian tuh memang apa kasih pelajaran? Udah, udah, udah. Kalian tuh semuanya sama aja. Harusnya kalian tuh saling menghormati, menghargai. Ingat, kita hidup itu bukan untuk saling menghina, menindas. Apalagi berbuat anarkis.